Oke okay guys, pada kesempatan ini, saya sendiri nulik itu akan mengajak kalian semua dengan cukup menonton kontenku kali ini. Sesuai dengan judul dan deskripsi dari video ini, bahwa saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan bisa syukur di padang gurun yang dipimpin langsung oleh seorang pastor. Kegiatan misa syukur ini dilaksanakan di Miscole, salah satu tempat pengukuran di Mamsena, lebih tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, kecamatan Insana Barat, guys. Dan ini adalah perjalananku ke sana, guys. Bila video ini bermanfaat, mohon jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar pada kesempatan berikut, kamu adalah orang pertama yang dapat menonton konten-kontenku ini So, terima kasih dan selamat menonton